Disuratkan Dalam Selembar Putih Setiap Perasaan Disuratkan Dalam Selembar Putih, oke. Okay. Sekian dulu, dan terima kasih masih ada lanjutannya. Tapi gitu aja ya, itu tinggal sebagian kecil sih untuk kelanjutannya.